Mungkin ketika kita membahas tentang macan tutul, kita cenderung memikirkan predator ganas di iklim panas hingga tempat-tempat seperti Kenya, Tanzania, dan Asia Selatan. Kita juga tahu bahwa macan tutul sangat kuat, mampu menarik mangsa yang jauh lebih besar dari mereka naik ke atas pohon. Tapi, pernahkah kita sedikit membahas tentang macan tutul salju? Betapa kuatnya macan tutul salju yang hidup di beberapa iklim paling keras di bumi? Meskipun si macan tutul salju ini mungkin terlihat seperti macan tutul, namun tes genetik mereka menghubungkan macan tutul salju lebih dekat dengan harimau dibandingkan dengan macan tutul. Ngomongin soal macan tutul salju, mari kita bahas tentang 10 fakta macan tutul salju yang jarang kita ketahui. Yang pertama, macan tutul salju beradaptasi dengan baik di lingkungan dingin mereka. Macan tutul salju hidup di beberapa kondisi iklim paling keras di bumi, di antara pegunungan terjal dan berbatu di Asia Tengah, termasuk Himalaya. Mereka terutama mendiami lereng yang tandus dan gersang tanpa pohon dan vegetasi yang jarang. Bulu mereka membuat mereka terisolasi dengan baik dalam cuaca dingin. Panjangnya bisa mencapai 5 cm di punggung dan samping dan hampir 12 cm di perut mereka. Ekor macan tutul salju panjangnya 80 hingga 105 cm dianggap membantu keseimbangan dan mereka juga membungkusnya untuk menambah kehangatan. Yang kedua, mangsa utama macan tutul salju adalah domba biru, yang sebenarnya domba tersebut tidak berwarna biru. Di Nepal, macan tutul salju memiliki mangsa utama yaitu domba biru. Sebab domba biru mampu menjadi penyedia makanan cadangan bagi macan tutul untuk waktu satu minggu. Fakta ketiga, macan tutul salju adalah predator yang akrobatik dari ketinggian yang tinggi. Berbeda dengan kucing besar dan kucing sedang lainnya, macan tutul salju hidup di dataran tinggi, biasanya pada ketinggian 3.000 hingga 4.500 meter. Mereka lebih suka medan yang curam dan rusak seperti tebing, singkapan berbatu dan jurang. Memiliki kaki depan yang pendek dan kaki belakang yang panjang membantu mereka tetap gesit di lingkungan yang curam dan kasar. Fakta keempat, macan tutul salju tidak bisa mengaum. Tahukah kalian bahwa macan tutul salju adalah satu-satunya spesies pantera besar yang diklasifikasikan tidak dapat mengaum? Macan tutul salju memiliki panggilan utama yang digambarkan sebagai teriakan tajam yang sangat keras. Teriakan tajam tersebut mampu terdengar di atas deru sungai yang mengalir. Yang kelima, macan tutul salju lebih dekat kekerabatannya dengan harimau daripada macan tutul. Meski disebut macan tutul salju, kucing besar ini lebih dekat kekerabatannya dengan harimau daripada macan tutul. Nama boleh sama, tapi kekerabatan tetap berbeda. Seperti halnya harimau yang hidup di beberapa medan seperti pegunungan, hutan, padang rumput, semak belukar, salju dan mampu berenang. Kalau dilihat dari sekilas, memang benar bahwa raut wajah macan tutul salju hampir mirip dengan harimau dan suka menyendiri ketika berburu mangsa. Fakta keenam, macan tutul salju memiliki sepatu salju alami. Tahukah kalian bahwa kaki macan tutul salju yang lebar dan tertutup bulu bertindak sebagai sepatu salju alami? Mampu membantu mendistribusikan berat badan mereka di atas salju yang lembut dan melindungi mereka dari suhu yang dingin Fakta ketujuh, macan tutul salju hampir bisa menempuh jarak maraton dalam waktu hanya satu malam Secara kolektif, jangkauan macan tutul salju mencakup lebih dari puluh ribu mil persegi yang kira-kira seukuran Alaska dan Texas jika digabungkan. Seekor macan tutul individu dapat memiliki jangkauan hampir 400 mil persegi. Dan macan tutul salju dapat melakukan perjalanan sejauh 25 mil yang luar biasa hanya dalam waktu satu malam. Fakta ke-8, macan tutul salju adalah penyamar yang sangat baik. Mengapa demikian? Macan tutul salju disamarkan dengan sangat baik. Mereka lebih suka mengintai mangsanya dari atas dan mengejarnya dengan cara menuruni lereng. Mereka memiliki kaki yang sangat kuat, dan mampu melompat dengan panjang lompatan sekitar 50 kaki dan tinggi 20 kaki, saat melompat mereka menggunakan ekornya yang memanjang untuk menjaga keseimbangan. Ini membuat mereka menjadi pemburu yang sangat terampil dan efisien. Selain itu bulu mereka yang panjang dan tanda yang kurang khas yang mampu berubah bentuk atau berkamuflase dengan gerakan tubuh. Membuat identifikasi individu macan tutul salju sulit dibandingkan dengan kucing besar lainnya seperti harimau, macan tutul dan jaguar yang memiliki tanda fisik lebih khas. Fakta kesembilan, juara lompat jauh di dunia perkucingan, ternyata macan tutul salju sangat mampu melakukannya dengan baik di sebagian besar acara atletik yang terbaik dari mereka adalah lompat jauh. Beberapa macan tutul salju diketahui bisa melompat hingga 9 meter atau sekitar 6 kali dari panjang tubuhnya. Fakta kesepuluh, hidupnya berada di bawah ancaman dari aktivitas manusia Wah, nampaknya habitat mereka terancam nih Mungkin ada sedikitnya 4.000 macan tutul di alam liar Namun jumlah pastinya tidak diketahui karena mereka sangat sulit dipahami Macan tutul salju cenderung hewan pemalu Dimana ketika mereka bertemu manusia mereka akan menghindar Dan manusia akan merasa beruntung ketika bertemu dengan si macan tutul salju ini di sisi lain, macan tutul salju akan lebih menghindari konfrontasi dengan predator lain jika predator tersebut berukuran lebih besar dari tubuhnya. Kini, ancaman utama yang mereka hadapi adalah hilang dan rusaknya habitat, konflik manusia dengan satwa liar, hilangnya mangsa atau pasokan makanan mereka, perburuan untuk perdagangan ilegal, dan perubahan iklim. Itulah 10 fakta macan tutul salju yang admin belum gajian sajikan kepada kalian. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menyempatkan waktu dan kuotanya menonton video ini semoga menghibur dan menambah manfaat. Sampai bertemu di konten berikutnya.